Nusa, ayo, kau perlu Nusa terpilih sebagai perwakilan dari sekolah huh? Untuk mengikuti pertandingan bola tingkat SD sejak Hah? Yang bener rumah kesal baca kan Umah? Iya nih, coba bisa baca sendiri Alhamdulillah Selamat ya sayang huh? Nusa kepilih Maksudnya keren, keren Nusa kepilih dur. Masya Allah Yes, Umah bangga yes. sama Nusa. <laughs> yes. Wah, wah, wah, kan Nusa girang banget sih. <laughs> hmm. pasti dapat hadiah dari Uma ya. Hmm? Sini, ra, sini sinilah. <laughs> Nusa eh, eh, eh. <laughs> eh, eh, eh. Dua Nusa terkabul, Ra. Nusa kepilih mewakilin sekolah untuk tanding bola eh, selamat ya nusa kita lanjut latihan yuk latihan lagi di nusa kenapa bisa nusa yang kupilih ya? kalau ngomongin skill Abdul kan nggak kalah jago dari nusa udah latihan serius kalau nggak kupilih ah fair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 Abdul pengen banget mewakili sekolah. Hmm? Abdul udah doa siang hmm. malam, tapi doa Abdul gak dikabulin. Istighfar, dulu. Gak boleh gitu sama Allah. Hmm, pasti doanya salah, makanya gak dikabulin. Hmm. <susuk> eh, Jangan ngomong boya. gitu. Tapi kata Uma, hmm. berdoa juga ada caranya kan? Hmm?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 Kabulkan oleh Allah. Contohnya, pas azan, antara azan dan Iqomah terus pas turun hujan, ya kan, Kak? Benar, Kak. Oh iya, ya. Sekarang aku udah ngerti, ada berdoa, eh, azan, ah, syartu. Hmm.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 Makasih ya, Rak. Sama-sama, Kak, Dul. Udah ya, Nusa. Ayo, Dul dulu. Yuk. Dul, nanti ajarin Nusa ke Geling ya. Jago gitu. Dul. <laughs> nah. Siap lah Assalamualaikum Jangan lupa subscribe youtube channelnya ya Hai kawanku ku akan kabarkan Tentang rukun iman Enam rukun yang paling utama harus kita yakini satu iman kepada Allah dua iman kepada malaikat tiga iman kepada kitab Allah empat iman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 4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 Dua sholat Tiga puasa Empat bayar zakat Lima naik haji Jika sudah mampu Itu rukun Islam yang harus kita amalkan Ayo Hai teman-teman aku ingin mengingatkan Ada hal utama yang harus kita amalkan Hai kawan-kawan mari kita perhatikan Rukun Islam yang harus kita amalkan: satu syahadat, dua sholat. Kita kita